Karya yang sah Jika pedang takkan saja mengapa bilang kawasan, sebab ini negeri para batu tenggelam seribu abad lalu. Karena itu, beri aku mesin agar meriam tak lurus memecah tuan-tuan batu durhaka kepada itu yang mertakan tanah-tanah bernyawa guna mengjelma suci yang meluapkan air-air hingga ke kota-kota yang membakar hijauan hingga langit merana yang melupakan janji ada penghakiman sesudah Jalan merah takkan padang, Jangan badai pula kau datang Sudah cukup untuk perang terdentang di buru lampang Berkobar di kain putih yang berdarah-darah Menenggelamkan setiap nyawa buta lahar dua kemarahan Kita masih berperang Tanah untuk ibu agar para cucu tak mati oleh tuan-tuan batu majulah para tuan batu jangan sembunyi di tanah berdarah kau sayat-sayat dengan genta sukamu belum cukup kering ibu menyiramkan angin pada panas. Kita berseteru, kau masihlah batu. Tak cukup pula ibu, tak cukup pula mesiu menggunui nafsu yang selalu hidup dalam kuasamu. Wahai Tuan Batu, aku tak menyuruh menyerah, tak pula ibu harus kau sembah tetaplah kau menjadi para tuan batu agar aku bebas memecah palang